Ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. alah bodoh amat gua mah, yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur-tidur mulu. Kalau nah, lu mulu lu bayar mau ke Ih, kada nyelap cewek cuma orang keboga duit siapa sih kabogo orangnya biasa sok kirim antar aja ayam nama kamu cebo kakabog hmm. boga cuman berhubung orang nak kerdapet menangkai mau orang tunggu cuma nang dapat mana nah. ya aku ceber bager saat itu mau orang mati udah dapat dapat kamu uce tuh menang dapat itu orangnya sabulan sekali tuh menang dapat Pemangat, tete, itu ingetan orang dapat dapat orang, nah. oh, ah. ah. orang bukan ah. ah. hmm. eh. uh. Tadi dia. jadi kau orang Tadi cio, sendal Orang itu pakai sendal Tadi aja makai sendal rasa Nah, nah, Gue ya, nanya, "Ayo, nanya tuh, tadi, jamak kecil tadi orang tuh, jamak kesendal, jamak kecil aja curiga, ayo normal ini masendal, masendal, masendal, masendal, dia masendal, malingan sendal masendal, masendal, masendal, masendal, kan masendal, masendal, masendal, masendal, masendal, masendal, masendal, masendal, masendal, masendal, Pokoknya masendal, oh, masendal, Tayangan tak terselamat, aku nyari Aing tengah eh iyo, aing. itu mah di sana. Ayam itu tapi aku di syukur gitu. Anak di teh. Ayo senang anak ini muat dong hiji uh, uh, to, uh, oh, ah, aja ini tohan itu itu bawah iya aja di randa nanon tadi sms tadi ibukmah antara saroma bunges Kumah lagi rendam bebas, dek mau? Bok. Dek rumah lagi, dek Kapang hidup di kenal? mana? ini tubuh yang kita siapa asal milik ya. asal... mm -hmm. orang seorang. pokoknya milik gitu bebas Apa Gara-gara dapat. Ainah, adain rasa merunut. Hajar tini banginuma. Siapa eh, sih kan banginuma? Banyak pikiran nah, anak siapa ayam. Pok kan mah ngena. Coba. Oh. Tapi orang terhamil. Nah, Ada kok dapet. Uh -uh. Hajar tini terganggu ya. Pok kan mah. Pok kan mah menginun kita terasa dunia milik sorangan. Coba main gila cek. Ya, ya itu ya, te obat telai, tel, itu inu Iya Tapi amis narsi doang Ibu ya okay. uh, guru, nah, nah, nah, ke iya, berharga satu saroma malu. Bakal di imah, oke, ih, mana Hamis, siapa? Hamis, mana? mana? mana? Hamis, mana? Hamis, iya awas ya, ulang, ulang, nyesatkan aja. Oh, ya. Tapi ulah ngomong ka tuh urang irung minuman mahal ti Eropa. teh 2 juta. Bukan asana asa uti sari. Ya ah. gitu, minuman mahal ma. oh, Tapi ieu panas nah. ya, eta efek hmm. Tapi asana goeng kan udah ngerantik dunia milik sendiri tak etak aku nonton kita cempuanti asal runyam yuk bapak berita aku nonton duir jadi di naranyan kita ngerasih asal-asal gue ngeran nih caro iya sama naro banget ngecar ginom sakitik iya urat haro ngemas kayaknya barangnya sakitik tuh iya aku saro iya jadi kio Ya, Ketempuan aneh jadi burar orang-burar Ih, norak banget Ihh, jangan biar gue buah botol Masih sama rumah Iya, orang mah Nah, yang balik Nah, kamarana Iya, orang karitola, kaya Mbak Tatanga Nah, cokot beas Jalanan di Gali apa? Tentu Gini jadi ke Jangan, ya Sama, jujulun, Hah? Nggak ada ayah liang Iya, iya Uuuuh Nah, orang jadi Hai, mata Mata hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Awas Awas hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Alhamdulillah ya, minggu minggu teh orang bisa ngaji doi Alhamdulillah, bisa nge-nya bisa ngelaksana gerak di kita sos biasa doi ya. Belum mudahannya dong, harusnya orang bisa lancar Adi. ngajinya Ya Allah, lalu pernah pernah jadi jelma benem? Hmm. Kok oh, jadi kiennya? Cina, jadi dunia milik kita bersama, genik Bura-bura bersama lempang kese Tuh, gak asal lu lu, mah ngece tece ah ya lomba ce eh ora oh, right, ce umum itu sayang kan, sami ih Jika jigana mesti minyak, nya jeng sinarsi mah badut ih he eh oh, oh, aya badut ngamen joget coba orang tuh boga receh leh mumun um. orang juga badut ce eh. nak tunggu oh. marane anak coba joget ngitu ya allah arek ya. kumaha ma majuna indonesia teh pembadut te eh. terus bangsa sekarang kosarari patut baca at, ceuk bade. Maneh ngambute di mana? kita selamat. Nah, be. Bener, bener Sisaro mah watebener. Heeh, Jok. ini di mana ngak udang atu kan? tidak ampun cewek uh, orang nempok badut penuh itu bener pisah dia mas Uang, rancang, rancang, si sarah nyontak uh, uh. mana sa cek orang kek eh. eh, ah. para siap. botol emang ya, cewek nyao ayo udah cek si sarah mari mas Halo. Halo. Halo, ini ayo balik, bawa balik ya, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, balik bangun, ayo bangun, ulah bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo balik, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo ke ayo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 Orang mata kaya, orang mata kaya, orang mata tadi orang sih kaya, orang teh. kaya, mau mata kaya, orang mata kaya, mau mata kaya, orang mata kaya, ngubar mata kaya, orang mata kaya, orang mata kaya, orang orang mata kaya, orang mata kaya, orang Edo. kaya, orang mata kaya, orang orang mata kaya, orang mata kaya, orang mata kaya, orang mata Ayo balik ke gede Jika rampantin rup. mereka bila-bila ting, sing sadar Aduh, sadar, sadar Bukan, sadar, sing sadar Bukan, sadar, sing sadar Lurus tunjung, tinggal kolot pen. Penghidup bareng, siaran, malam, merabut Sore-sore, anggul kapang ngawasan sadar Hujan-hujan Ya mungun, bisa rekasaan Mayan manjung kali, apa enak Sing sadar, Mane, sing sadar, sadar. <tuk> nge-spaulot <tangan> yeah. <tuk bahawa penyakit> yeah, Buka anak, buka salahki Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hujan, hai, ah? ih, amit abang hujan balik, Ayu. Ayu kan orang kembali itu meren maka dito eh jenah kadie eh kadie kadie itu oh kadie itu tuh itu lempar kan itu iya, heeh, <tuh> abox siapa?